Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe, serta klik tombol notifikasi. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Tesla. Tentunya, baiklah, para sahabat, Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada sebuah kabar spesial nih dari Koko Didi Rodiman, bersama di akun pribadinya. Mengunggah sebuah postingan di semalam bersama Lesti Kejora, "Duh, cute banget ya!" Jadi, bikin gemas aja, masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia selalu, dan selalu dilindungi. Dan selalu banyak orang yang mensupport, yang mendukung untuk idola kita ini. Ada kalimat luar biasa yang dituliskan oleh Koko Didoitul baby Moon koko rindu atlasti kejora Du Masya Allah banget ya ternyata koko Didi Rodiman ini rindu banget sama Dedek di kejora banyak tanggapan banyak respon yang diberikan dari para sahabat leslar yakni dari akun rani Gunawan 72 sama aku juga rindu ko sama dedek rindu dia nyanyi di Indosiar Gara-gara gak pernah ada dedek di Indosiar Aku gak pernah nonton TV paling main HP Buka Youtube sama IG doang Katanya tuh Masya Allah banget ya Saking rindunya terhadap idola kita ini Mudah-mudahan saja Dedek banyak yang support Banyak yang mendoakan Dan kita lihat juga ke komentar lain Ada komentar diberikan dari akun Instagram Elinis Dayuni Koko Didi, kenapa nggak ikut juga ke Turki sama Bunda BBL? katanya tuh love love love Masya Allah banget ya support dari Koko Didi Rodiman kepada Lesti yang luar biasa banget Salah satu orang yang selalu mendukung penuh Yang selalu mendoakan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Kita tetap kompak dan tetep persahabatan yes, selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga Daungan terbaru dari Papa Daniel Diagonis yang pribadi miliknya Papa Daniel mengunggah sebuah postingan kebersamaannya dengan polisi Turki bersahabat Dia sambil digandeng tuh Wow, Masya Allah banget ya Updance Selalu saja fotonya dengan orang-orang hebat di Turki Luar biasa Mudah-mudahan juga selalu sehat Dan selalu berikan kebahagiaan Untuk keluarga besar dari Idola kesayangan kita Pop dance juga memasukkan sebuah kalimat lewat caption persahabatnya, Fokus ke suara aja bisa," katanya tuh. <laughs> Memang luar biasa persahabatnya Pop Dance, tentunya mempromosikan Lesla kepada orang-orang di Turki. Persahabatnya the best, selalu membanggakan, selalu membahagiakan sekali Pop Dance persahabatnya. Dan banyak sekali komentar juga diberikan dari postingan tersebut, salah satunya dari Anggun Ufiana kesan 1-12. Papa Daniel memang hebat Wow, luar biasa banget ya Papa Dance memang selalu the best Selalu membuat bangga kita semua Alhamdulillah Leslar Selalu dipromosikan Kepada orang-orang hebat Dan orang-orang baik Untuk berikutnya juga persahabat Diperhatikan ya, ada doang terbaru dari IG Japan Adlin Yang mengunggah sebuah postingan Persahabat ya, tepatnya Leslar dan tim keluarga besar ini berada di Hotel Ramada Hotel dan Suites Kusadasi di Turki, persahabat ya. Hotel berbintang kembali yang disinggahi oleh idola kesayangan kita ini. Tepatnya di sana ini jam 7.21 persahabat ya. Masih pagi banget sepertinya baru bangun tidur nih. Lesti dan Pilar ya. Doakan <laughs> nah, saja mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin. Kabar baik, kabar bahagia yang selalu diberikan